Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di Agripolis Channel nah, Pada kesempatan kali ini Saya akan mengecek Probiotik kerabal Yang telah kita kultur sebelumnya Yaitu tujuh hari yang lalu Apakah probiotik kerabal Yang telah dikultur ini Bisa terpragmentasi secara sempurna Atau tidak Kita cek dulu ini rekan-rekan Kita keluarkan dari digen Kita taruh dalam wadah Nah, kalau dari dilihat dari warnanya sudah cukup sempurna. Nah, probiotik ini juga cukup sempurna. Nah, dia warnanya seperti itu rekan-rekan. Bisa dia lebih kuning terang lagi dari ini rekan-rekan. Nah, wanginya pun sudah berbau tape atau berbau alkohol rekan-rekan sekalian. -rekan nah, ini tandanya probiotik rabal yang kita fermentasi tujuh hari yang lalu sempurna rekan-rekan dia tidak ada bau busuknya jadi kalau dia gagal itu berbau busuk terkadang sekali praktekkan cara bisnis makan rekan-rekan sekalian probiotik rabal yang telah kita kultur sebelumnya jadi satu kilo pelet ini kita akan mempergunakan eh, probiotik rabal ini sebanyak 150 ml nah, kurang lebih segini rekan-rekan probiotik rabal yang kita pergunakan kemudian kita campur dengan menggunakan air sampai dengan 200 ml nah jadi air tercampur dengan rabal kita campurkan langsung di pakan kemudian kita aduk kita aduk hingga rata pakan yang telah kita campur dengan probiotik rapal tadi rekan-rekan sekarang merata rekan-rekan setelah merata kita diamkan kurang lebih selama 20 sampai 30 menit baru kita pergunakan atau memberi pakan ikan peliharaan kita rekan-rekan oke rekan-rekan sekalian itulah cara mengaplikasikan probiotik rabal e, untuk bibis pakan rekan-rekan sekalian jadi pembibisan pakan itu sangat penting untuk kesehatan ikan yang kita pelihara rekan-rekan sekalian jadi dengan pakan yang dibibis menggunakan probiotik itu dapat membantu memaksimalkan pencernaan ikan itu sendiri rekan-rekan jadi nutrisi yang diserap oleh ikan akan maksimal Jadi gizi atau nutrisi yang berada di pakan tidak terbuang bersama kotoran Kemudian kotorannya pun cepat terurai di dalam air rekan-rekan sekalian Jadi dengan probiotik rabal ini sangat-sangat membantu untuk apa pencernaan ikan kita rekan-rekan Sehingga pertumbuhannya pun dapat maksimal rekan-rekan sekalian jadi, dengan modal yang sangat kecil rekan-rekan nah, Jadi, dalam satu liter itu hanya seribu rupiah kita mengeluarkan biaya untuk membuat satu liter probiotik Rabal rekan-rekan. Bayangkan atau bandingkan dengan produk lain rekan-rekan Nah, ini produk pabrikan Nah, ini hampir sama, bakterinya sama saja ini dengan probiotik Rabal ini rekan-rekan sekalian namun, harga yang berbeda. Jadi, kita bagaimana caranya kita menghemat sehemat mungkin, rekan-rekan, supaya biaya produksi kita bisa lebih ringan? Ada video selanjutnya, saya akan memberikan cara aplikasi kultur probiotik Rabal eh, dalam air untuk aplikasi air, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau yang tadi untuk aplikasi Bibis Pakan, nah, pada video selanjutnya saya akan memberikan cara aplikasi atau kultur untuk airnya rekan-rekan. Jadi supaya air kita itu bagus, tidak cepat bau, kemudian perkembangan ikan, ikan betah di dalamnya rekan-rekan. Jadi nanti video yang selanjutnya disimak rekan-rekan untuk agar satu paket supaya rekan-rekan dapat memahaminya lebih dalam. Oke rekan-rekan sekalian yang belum subscribe silahkan subscribe Like and commentnya saya tunggu rekan-rekan Karena apa, komentar dari rekan-rekan, saran dan kritik dari rekan-rekan Akan sangat-sangat membantu untuk perkembangan channel ini rekan-rekan Bila mana eh, apa yang saya sampaikan di dalam eh, video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Silahkan di-share rekan-rekan sekalian Kian saja rekan-rekan sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.